di kembangan lusih. Hari ini saya mau menerangkan bagaimana mengawetkan daun dan bunga. Cawat yang kita pakai di floral arrangement itu adalah uh, floral wire, itu ada dua macam. Ada yang sudah dikasih uh, kertas berwarna coklat dan hijau, ada pula yang polos, yang tidak dikasih kertas. Nah, ukurannya macam-macam. Yang umum dipakai mulai dari nomor 16, 18, 20 sampai 30. Makin tinggi nomornya, makin halus kawatnya. Makin tebel kawatnya, makin kecil nomornya. Jadi nomor 18 itu lebih tebel dari nomor 30. Nah, sekarang saya akan mulai mau mengawakan daun ini ya. Caranya yaitu kita pakai kawat nomor 22 yaitu dengan di seperti dijahit seperti begini. Ya, di, dimasukkan lalu e, kawat ini diarahkan ke tengah. Ke tengah ke tangkainya Setelah itu, saya akan mengambil kawat 30 untuk melilitnya. Ya. Kenapa saya ambil lagi nomor 30? Karena Kawat kita di sini tuh kaku, jadi kalau kita lilit langsung ke tangkai daunnya, tangkai daunnya itu suka patah. Nah, setelah sampah mau di kita simpul, kita simpul, kita tarik. Iya, satu kali cukup ya. Setelah itu kita potong. Setelah dipotong, sisanya ini kita harus tekuk ke bawah atau tekuk ke atas. Setelah itu kita harus bungkus pakai floral tape. Koral tape ini macam-macam warnanya, jadi bisa disesuaikan dengan warna daun kita. Ya, caranya kita pegang dulu ujungnya, kita puter lalu kita sambil tarik serong koral uh, tape ini karena dia elastis ya, stretch ya, jadi dia bisa kenceng, jadi harus di, sedikit ditarik supaya dia rapi. Nah, ini koral tape-nya bisa dipotong. Oke okay. Dia ya, agak merekat bagus, tapi seperti ini ya, Seperti ini contohnya, lebih kelihatan Nah, lalu ada dua cara Cara yang satunya itu Memakai selotip Tapi selotipnya ini beda dengan selotip kertas Karena dia ada teksturnya Dia ada titik-titiknya ini Ini seperti selotip yang dipakai ibu-ibu untuk make up mata Mungkin bisa juga dicoba selotip untuk makeup mata itu. Karena selotip ini eh, saya beli di headquarters di Nihon Kabushiki. Ya, dia deperkatnya kuat sekali. Jadi kita ambil kawat nomor 22 atau nomor 20 sepanjang yang kita butuhkan. Lalu kita potong juga selotipnya. Selotipnya ini ada dua ukuran, ini agak lebar, ada lagi yang lebih tipis. Kita taruh di tengah selotipnya, seperti ini. Lalu kita tempel di tengah di tulangnya daun, seperti ini. Nah ini dia akan merekat kuat sekali karena dia ada tekstur titik-titiknya itu, ya. Sudah kuat sekali nempel, sisanya ini Kalau tidak mau ditekuk seperti ini aja sudah cukup Tapi kalau mau ditekuk, satu helai kawat ini tidak cukup Jadi kita harus tambah satu lagi seperti ini Lalu baru kita lilit di nomor 30 Seperti tadi Dililit, lilitnya saya aja, aja, ada dua helai ee, kawat Jadi bisa menjepit di antara pakai daun setelah di ujung kita simpulkan lalu kita potong ujung yang perlu kita potong kita tekuk ke bawah atau ke atas lalu di floral tape jadi ada dua cara kita pakai selotip atau kita tusuk kawat seperti ini tapi memang agak nampak sedikit ya nah untuk bunga itu caranya sama hanya kalau kita mau pasang kawat itu harus di atas tekukan yang kita mau tekuk itu, jangan di bawahnya atau pas tekukannya karena akan patah. Ya, jadi misalnya kita mau tekuknya di sini, kawatnya itu harus dari atas. Kalau saya katakan kurang lebih itu dua buku jari kita di atas tekukannya, di bawah tekukannya itu mantap, nggak patah. Nah, kawat itu barangnya macam-macam. Untuk anak baru, orang baru yang belajar buka itu, kadang-kadang masih bingung bahan yang tebal apa memakai kawan nomor apa. Saya ada satu, bahasia sebetulnya nih ya. Saya selalu pakai nomor 20, supaya gampang untuk anak-anak yang baru belajar caranya. Kalau misalnya tangkainya tipis seperti ini, kita pakai satu aja. Satu seperti ini, lalu kita lilit pakai 30 kita tutup lagi pakai fold tape, beres tapi kalau tangkainya agak besar seperti ini seperti daun ini saya tepuk dua si nomor 20 itu jadi si nomor 20 ini saya selalu tepuknya pakai tang ya jadi hasilnya bagus dan rapi tepuk dua ujungnya kawat bisa kita rapikan pakai tang kalau tidak pakai tang itu hasilnya nanti akan kasar jadi hasil kerja kita tidak rapi. Nah, dua seperti ini kita taruh di sini, menjepit begitu, lalu dililit kawat lagi. Nah, kalau yang lebih tebal lagi, ya, seperti misalnya ini tebal bagaimana? Kalau dua itu kan kurang, pakai empat. Caranya, sepanjang kawat ini kita tekuk dua, kita rapikan ujungnya, lalu kita tekuk dua lagi. Jadi dia ada empat helai ya Nah Di sini kita mau tekuk Lalu kita pasang kawatnya harus di atasnya Dan di bawahnya Jadi yang empat ini sebetulnya sudah cukup Kita taruh di tengah-tengah Di tengah-tengah tempat kita mau tekuk. ya. Jadi dia menjepit empat helai kawat Menjepit tangka yang kita mau tekuk itu Jadi dia kuat sekali Setelah itu kita ambil lagi nomor 30 kita pegang pakai jempol, kita putar, kita lilit, lilitnya serong aja, nggak usah terlalu rapat. Sambil ini kita betulkan, kita rapikan. Jadi dia empat helai e, kawat ini menjepit tangkai si bunga. Lalu sampai akhir kita simpul. Kita simpul, kita tarik, kita potong. Sisanya kita lipat ke atas atau ke bawah. Setelah itu Tutup lagi pakai floral tape Seperti itu ya Nah, ada satu lagi ini Ini futoi atau, atau bunga, kadang-kadang ada bunga yang berongga Bunga yang berongga itu gampang kita masukinnya Tapi yang tidak berongga itu agak susah ya. Kebetulan di sini saya ada kawat Yang tidak pakai paper, itu lebih mudah masukinnya kalau pakai ang ada kertas itu agak sulit. Jadi ini kita masukin, kita dorong pelan-pelan. Kadang-kadang agak sulit. Nah, kita pasukinnya itu sepanjang yang kita butuhkan. Kalau kita mau tekuknya di sini, otomatis si kawat harus lebih panjang. Nah, kalau kita mau tekuk-tekuk seperti ini, nah kawatnya itu harus panjang. Ya, ini ini bisa masuk semua nih. Masuk semua, oke. Okay. Kita kan kira-kira tahu kalau kita ini panjangnya sampai sini ya. Jadi kita bisa tekuk, sekali tekuk, dua kali tekuk, nah bisa ya. Seperti ini. Nah ini nih ya. Kalau yang berongga itu lebih mudah kita masukinnya. sepenting kali seperti ini itu ada cara khusus cara khususnya begini kalau kita mau tekuk dia ke arah sini yang bagian sini kita gunting sedikit kenip sedikit pakai gunting ya nah tapi kalau kita mau tekuk ke sini kita guntingnya di sini jadi berlawanan jadi ini ada tanda yang nanti bakal kita tekuk di sana lalu kita pakai kawat yang nomor 20 kita tekuk 4 tekuk 2 dulu Nekuknya itu kalau pakai tang ini hasilnya bagus sekali. Jadi kalau saya bikin rika, tanpa tang ini saya kurang kurang puas peralahan. Karena kalau pakai tang ini hasil kerja kita jadi rapi. Nah, kita udah dapat 4 helai kawat ini. Lalu di antara yang mau kita tekuk itu ke atas dan ke bawah, jadi dia ada di tengah-tengah. Ini kan dari sini ke sini, dia yang mau ditekuk di tengah sini. Kita jepit. Setelah kita jepit ini, kita khawatir lagi, pakai ini kalau dia ada jendolan, kita bisa tapetin Kita tekuk lagi pakai nomor 30. Ya, serong, gak usah terlalu lapar dan usahakan. Jangan, uh, ini numpuk-numpuk si kawatnya. Kita usahakan dia bagus stay di situ, 4 helainya itu rapi. Lalu kita simpul, simpul, tarik kenceng-kenceng, lalu dipotong sisanya, dinaikin ke atas. Nah, setelah ini kita bagus lagi, pakai electric tape namanya. Elektrik uh, tip ini bisa beli di bahan-bahan untuk listrik ya. Di ini ada elastis ya. Biasanya ada warna hijau. Nah, kita pilih aja yang transparan. Ini kita lilit tangkai kita yang sudah ada kawat itu. Kita tarik kenceng-kenceng karena ini elastis ya. Harus kenceng kita tariknya. Melilit, membungkus kita punya kawat yang tadi kita pasang itu harus kencang. Nah, sudah itu kita potong. Potong nah, ini sisanya kita tarik lagi, baru kita tempel seperti ini. Nah, ini udah tapi. Maksudnya supaya apa? Supaya dia ini ngegigit tiketnya kenceng sekali, jadi dia waktu kita tekuk itu tidak patah. Setelah ini Memang. baru kita tempel frolete. Nah. Kita tentu sesuaikan warnanya yang coklat, tapi karena ini untuk sampel, saya kasih lihat. Kita pakai warna lain ya supaya lebih teman-teman supaya jelas melihatnya. Kita tarik lagi, Kenceng serong, menutupi elastik electric tape-nya itu. Nah, sudah, sudah begini karena kita udah. Itu gampang akupnya, ya. Kita pakai tang, kita cari. Nah, dia akan bunyi klik begitu. Bunyi klik itu di sini nanti akan ada sedikit terbuka, kita bisa tutup sedikit pakai prototech-nya lagi. Nah, rapi. Ya. Dia bunyi klik begitu dia agak patah tetapi tidak patah benar. Oh ya, tadi saya lupa ya sudah kita kasih kawat dan kasih floral tape. Kalau mau ditekuk, saya totol dulu ya pakai floral tape dulu. Saya itu agak kurang enak hati kalau melihat tangkai kita pakai kawat ditekuk tuh rasanya nggak enak. Jadi kita tutup dulu. Nah, untuk tekuknya itu kita harus pencet dulu pakai paketan untuk dia menjadi empuk kalau dia sudah empuk, nanti kita tekuk tidak patah kalau dia masih keras, ditekuk, kadang-kadang masih bisa patah kalau patah, nanti dia cepat layu tapi kalau dia empuk begini penyerapan airnya masih bisa tembus ke bunga sehingga bunga tetap awet jadi kita tekuk nah, bisa sampai 90 derajat bisa tidak masalah ya? nah, kenapa ini e, bunga kita pakai ini kawat. Saya kasih contoh. Kalau kita tidak kasih kawat, kita pasang seperti ini, dia ada batasannya, nggak bisa sampai 90 derajat. Tapi kalau kita tekuk pakai kawat, yang ini udah ditekuk pakai kawat, kita bisa tekuk sampai seperti ini, ya 90 derajat, supaya dia semuanya sama kita. Lalu yang mau masuk ke fluorophor, kita bisa tekuk lagi, jadi seperti ini. Kita masukin ke sini. Nah, jadi dia benar-benar bisa sampai di bibir wadahnya kita mau. Ya, makanya itu perlu kita memasukkan memakai kawat seperti itu. Nah, untuk wika itu semua rantingnya itu harus saya kawatkan seperti ini. Jadi ya, memang agak repot, tetapi karena udah lebih biasa tangan kita itu sudah lebih terlatih. Jadinya saya itu di kelas saya itu saya mengharuskan semua murid-murid saya kawat itu harus pakai produktif supaya kerjaan kita rapi rangkaian yang cantik kalau tidak rapi bisa jadi nilainya kurang ya sudah selesai cara mengamatkannya jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom nanti saya akan coba jawab terima kasih jika suka dengan channel saya silahkan share, like dan subscribe